mas, mas, mas milih penggunaan canggung ters ya mas ya gak ya. ya. dia emang gak ada ters ya lihat sini dong lihat sini dong mas. mas lihat sini dong bajunya dong baju mas coba lihat ue nan keren ya gue kira bajunya ada 7 gak tau ya <laughs> kira itu cuma satu baju... live Rizky Bilar beberapa waktu lalu dengan Adi Sky sang sahabat Banyol dan konyol. apalagi dia Rizky Bilar bawah ojijes yang penampilannya bikin semua pada mau ketawa tuh lucu banget sih. Oci yang kisah tuh lihat, oci <SISIS> <SISIS> gak dapat Mar ya? Serio, baju marbi ya? Oci MRB dong serius jemar dia. Oci nggak dapat kau jemar dia. Oci nggak dapat kau jemar dia. Oci nggak dapat kau jemar dia. Oci nggak dapat kau jemar dia teman terkeren sebelumnya itu baju terkeren loh itu MRB coach punyanya Leslie dan Bilar hmm. yang songak dalam waktu dua puluh menit. Eh sorry sorry Itu dia sekian dari kita. Um, ya, tapi aku sedih banget kemarin gak jadi nyanyi di kak Kaifa. Iya. Padahal bajunya bagus banget aku nih sampai fiting ke rumah ya Kak. Ya kadarullah sayang. Berarti kadarullah. Kadarullah. Ya. Yeah. ya Ibu mudah beran next next. Mau. Mudah oh, enggak yang pas uh, Dede demam itu hmm. Didi udah kasih tau tabokah Dede. Tipes. Ya, benar-benar mudah next event.